Bismillahirrahmanirrahim. Apa indikator orang yang dikatakan berhati baik? Indikator orang yang berhati baik itu ya kita nggak bisa lihat hatinya, Mbok jebol tak jebol itu. Bukan dadaku, alas, lebay. Kok dada dibuka ya mati ya. Belah dadaku. Ada kamu dalam hatiku, as. Ya, usah begitu-begitu, gimana kita bisa mengukur orang itu hatinya baik? Ya, mengukur orang itu hatinya baik karena kita nggak boleh menjelek-jelekan orang lain. Ya, indikatornya fisiknya, kalau fisiknya itu toad sama Allah Ta'ala, berarti orang itu hatinya baik. Walaupun ada orang yang saat ini fisiknya belum toad, tapi hatinya sudah ba baik. Ya, hatinya itu sudah enggak perasaan gak buruk sama orang ya, hatinya itu sayang sama orang lain ini hati sudah baik walaupun fisiknya kadang belum bisa jadi baik karena masih ada pengaruh pengaruh dari makanan haram dan lain sebagainya tapi ada orang itu yang dia hatinya ya hatinya ini enggak baik kelihatan dari fisiknya fisiknya bagaimana mulutnya ngerasa nih ya ini kan berarti kan ada sombong ada som, sombong Iri dengki kelihatan dari mulut dari perbuatan, kelihatan dari mulut ada toh. Iri dengki, iri dengki itu kan kelihatan karena dikeluarkan dalam bentuk perbu perbuatan. Iblis iri dengki sombong. Kenapa? Gak mau sujud sama Nabi Adam alaihissalam. Firaun sombong ngaku jadi itu Tuhan. Kelihatan dalam bentuk per, perbuatan orang yang hatinya buruk ya akan kelihatan dari perbuatannya. Walaupun mungkin dia sholatnya rajin. Ya sholatnya ra, rajin nah, tapi khusuk gak khusyuk kan yang tahu hanya Allah Ta'ala Ya hanya Allah Ta'ala ta Hatinya baik Kalau sholatnya rajin Tapi gak ngerasani InsyaAllah baik Sholatnya rajin Suka muji orang-orang yang so, soleh InsyaAllah ba, baik Tapi kalau ternyata Ya tadi itu perbuatannya Menunjukkan iri, dengki ujub, sombong Maka itu indikator Kalau hati ini tidak baik itu kalau kita mau mengukur diri kita sendiri jangan digunakan untuk mengukur orang lain kalau kita gunakan untuk mengukur orang lain berarti kita tidak baik paham? jadi kalau ada kiai, habib, ustadz ngomong begini itu bukan untuk mengukur orang lain untuk mengukur diri kita oh saya sholatnya udah rajin kok bib baca Al-Qur'annya rajin kok bib tapi saya tuh nggak terima Kenapa dia yang bisa punya motor, saya kok tidak punya motor? Oh berarti hatimu belum baik ini, ya yeah. terus ngerasa nih itu jangan-jangan tuh motornya itu hasil korupsi itu? Wah ini namanya sudah fit, fit nah. eh, itu berarti hatinya belum baik.